Donald Mano Let's Talk kali ini mau sharing, mau curhat singkat aja mengenai apa yang ada di dalam batin, hati, kepala di masa pandemi yang kelihatannya semakin gak menentu ada harapan, tapi juga tantangannya kayaknya semakin banyak semakin harus kita eh gitu nah untuk itu saya lagi berpikir apa ya kontribusi yang bisa saya berikan apa yang bisa saya lakukan dengan segala keterbatasan saya dengan apa yang saya ada buat teman-teman yang melihat video ini, yang melihat dalam Let's Talk kali ini mungkin banyak macam teman-teman ya profesinya, background-nya, keadaan saat ini tapi saya ingin sharing mengajak, bukan mengajak saya pengen, menyampaikan uh, untuk teman-teman yang mau berkreasi sama-sama, teman-teman yang mau berusaha sama-sama sharing dengan targetnya, targetnya adalah siapa saja yang memang merasa perlu untuk menambah skillnya, menambah knowledge-nya, soft skill-nya juga dalam dia apa ya, uh, survive dalam dia bisa. Go on, dalam bisa terus jalan di masa depan yang saya lihat 6, 8, 12, 12 bulan ke depan Itu sama-sama kita semua sedang meraba-raba, mereka-reka ulang dan lain sebagainya Nah untuk itu makanya saya rasa kalau kita bisa sharing apa yang kita punya, pengalaman kita Dan saling menguatkan Knowledge saya bisa menguatkan siapa yang membutuhkan Dan juga knowledge orang lain bisa menguatkan orang lain lagi skill apa yang kita punya Nah ini yang saya ingin banget gitu loh Untuk bisa kita kerjakan sama-sama kita sharing sama-sama Wadahnya apa Nah ini saya mau melemparkan yang namanya kolaborasi Kolaborasi berarti nanti platform yang dipakai bisa apa aja Mau pakai akunnya siapa kita barengan pakai akun saya, akun teman-teman intinya kita mau e, membantu memberikan sebuah e, tontonan atau konten yang memang punya gizi, punya manfaat dan bisa mengubah hidup seseorang atau minimal itu menambah semangatnya dia untuk e, melanjutkan kehidupan ini Ya mungkin ya sebagian orang mungkin masih muda tapi ada juga sulit dan lain sebagainya Mudah-mudahan apa yang saya sharing sharingkan ini bisa-bisa teman-teman pahami ya Apa yang saya maksudkan Jadi ayo kita e, buka komunikasi Kirim DM ke saya Atau saya akan akan respon Kita desain sama-sama apa yang kita bisa bikin Karena selain kita sharing ke orang Saya merasakan bahwa dari daripada saya hanya seorang diri atau hanya beberapa teman kita membahas hal ini dan hal lainnya tapi setiap kali kalau saya berbicara kepada orang kita sharing sayangnya sendiri itu jadi mendapatkan semangat baru mendapatkan kekuatan baru gitu ya dan mendapatkan teman baru mendapatkan network baru informasi baru rasa-rasa nah, ini yang kita perlu untuk saling melakukan saling membagi, di saat persamaan pasti juga menerima dan ini yang saya mau sampaikan di Donald Mano Let's Talk kali ini. Jadi saya banget saya amat sangat menunggu responnya teman-teman untuk kita mengerjakan sesuatu bersama-sama, bahkan bukan sesuatu banyak hal saling mensupport Karena kalau dulu waktu zamannya saya SD, sekolah dasar itu kalau kita mengerjakan segala sesuatu secara bersama-sama dan gotong royong dampaknya itu akan bisa lebih besar daripada kalau kita mengerjakan dengan seorang diri dan di saat bersamaan, kita jadi semangat, kita jadi exciting bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa membantu orang lain dan saya percaya akan terjadi sebaliknya saya rasa memang uh, di masa-masa seperti ini together Kebersamaan itulah Togetherness itu Yang bisa membuat kita Lewat delapan, dua 12 bulan ke depan udah, thank you banget Untuk udah mau mendengarkan Saya tunggu ya teman-teman Bye-bye